oke okay, baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, kembali lagi bersama saya di channel dedelektro benil di sini saya akan mereview benjamin supersport senapan legendaris nah ini kemarin punya teman katanya minta dibenerin ya alhamdulillah kemarin e, beli spare part -nya. sekalian beli spare part punya saya juga di toko online banyak nah langsung aja kita uh, ini ya review ini dijamin yang menurut saya ukurannya kecil uh, terus sistemnya sistem pelatuk nah ini tarik dulu kayak ini ya Cowboy Nah, ini tarikannya eh, cukup menarik karena ada dua track kayak gejluk. Nah, perhatikan satu, dua, oh, mantap! Ini untuk tenaganya ya, lumayan buat nembak tikus. Nah, ya. nah kita akan coba setelah so, kemarin di benak Kemarin itu kerusakannya ada di ini, karet pompa sini sama karet-karet yang ada di dalam. Yang menurut informasi juga e, senapan ini paling rewel, paling rewel. Tapi nggak tahu, saya soalnya punya teman, katanya baru benar berapa bulan atau berapa minggu itu suka rusak lagi gitu ya gak tahu tapi untuk sistemnya di dalam ini cukup simple daripada uh, senapan senapan lain yang ada tabung dalamnya kok ini pakai kayak tabung tanam gitu ya ini tanam jadi tinggal ditutup ini doang uh simple banget terus untuk uh, suku cadangnya atau spare partnya juga ini enak banget di toko online, itu kalau beli langsung seset Enggak satu-satu, biasanya langsung set Antara ini ya ee, Klek pompa, terus ee, Karet pentil depan, karet pentil belakang, sama ini Tutup karet buat nutup ininya Udah gitu doang ah. Enak hmm. nggak perawatannya sebenarnya Tapi nggak tahu sih gimana ini Nah, untuk cancelnya, kan biasanya kalau PCP tewas, ya cancelnya suka ada di pinggir. Nah, ini lebih enak. Nah, ini cancelnya ada di sini. Cuman ya, karena tenaga parkir ininya kenceng, jadi harus banyak pompa juga, tinggal ditekan-tekan juga ininya turunin pelan-pelan. Ya, tuh, enggak ini gak nembak. Bisa lagi. Oh. Nah untuk depan ini kayak peredam ya. Kalian tahu, <laughs> peredamnya kok kayak gini ya. Tapi unik juga sih ya. Nah untuk pisir kembali juga sempat kaget, kata saya ini gimana nyeting pisirnya Nah katanya nggak tahu saya juga belum pernah nyeting kata orangnya Jadi ini pisirnya permanen kayak gejluk ya Permanen banget nggak bisa diotak atik kiri kanan atau depan belakang Nah ditambah lagi ini sama orangnya udah pernah dilas nih juga belakang, ya? waduh, katanya gara-gara di bagian chamber ini bocor terus jadi las, mungkin udah pusing orang, -orang. <laughs> kita akan coba pompa tujuh kali, gimana? satu ya? akan dengerin. Wah. Wow. Tapi biasanya ada agen sisa nih. Ayo coba lagi. Oh, enggak ada. Keluar semuanya Mantep Mantap berarti masih mantap. Coba kita pompa di pompa 10 ya. pompa 10 kita coba coba lagi oh keluar semua mantep ini Aduh. oke mungkin ya sekedar review saja ya ini senapan legendaris latuknya udah kayak film cowboy yang di amerika itu uh, mantep itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laki